Hai hai hai Serangan satwa buas sering terjadi di manapun dan kapanpun Terutama di alam liar, di mana habitat asli para hewan buas seperti harimau dan sebagainya Namun selain di alam hutan, kejadian seperti itu juga bisa saja terjadi di kebun binatang atau taman safari Merasa terganggu dan terancam bisa menjadi penyebab hewan-hewan ini menyerang manusia secara tiba-tiba tidak hanya itu, tempat mereka tinggal juga bisa bikin mereka merasa stres dan menyerang manusia. Karena memang pada dasarnya habitat mereka bukanlah di balik kandang, melainkan di dalam hutan terutama harimau. Ya, kucing besar ini memang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Tetapi sayangnya jumlah harimau semakin lama semakin menurun, saking sedikitnya jumlah mereka saat ini, Harimau dikategorikan sebagai satwa yang perlu dilindungi dan terancam punah Meski termasuk hewan yang dilindungi, serangan harimau terhadap manusia juga tidak jarang terjadi Seperti sebuah rekaman yang menunjukkan seorang pria terpojok oleh harimau Sementara penonton yang ketakutan melempari binatang lapar itu dengan batu Dan berharap upaya kecil itu bisa mengalihkan perhatiannya Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Menurut staf di kebun binatang Delhi, pria berusia 20 tahun tersebut diduga awalnya telah naik ke dalam kandang Namun saksi mata Bang Klaim, dia telah terpleset binatang itu tampaknya bermain-main dengan mangsanya selama beberapa waktu sebelum akhirnya menyerang dan menyeret mangsanya itu Harimau putih bernama Vijay itu terlihat mengunci rahangnya di sekitar leher korban dan menyeretnya saat polisi bergegas ke tempat kejadian Mengetahui kejadian yang mengerikan itu para netizen mengkritik penanganan kebun binatang atas insiden tersebut pihak kebun binatang juga mengklaim bahwa staf telah gagal untuk membantu pria itu dengan cukup cepat dan tidak membius kucing besar itu dengan obat penenang. Di lokasi kejadian, salah satu saksi mata berkata, tidak ada penjaga di dekat kandang saat itu. Dan pria itu sepertinya telah melompat ke kandang, kami para pengunjung juga tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Saat semua orang mulai berteriak minta tolong, baru hanya ada satu penjaga kebun binatang yang datang. Di saat itu kami mulai melampari batu, tapi sayangnya dalam hitungan detik dia telah menyeret pria itu ke sudut kandang. Tubuh korban diambil hampir dua jam kemudian. Setelah para staf berhasil mendorong hewan itu menjauh, petugas kebun binatang bersikeras bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pria itu dan membantu tuduhan jika mereka melalaikan tugas sebagai penjaga kebun binatang. Juru bicara Riyaz Ahmed Khan mengatakan, sebenarnya korban telah diperingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan pagar. Amitab Agni Hodri, Direktur Kebun Binatang Delhi sendiri mengatakan, jika staf Kebun Binatang gagal mengalihkan perhatian harimau saat kucing besar menyerang pria itu. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?